Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat desa semua selamat datang kembali di channel Alana sekolah bagi sobat desa yang belum subscribe silahkan di subscribe kemudian klik loncengnya dan share kepada sobat desa yang lain jika ada pertanyaan tulisnya di kolom komentar sebelum kita lanjut videonya saya ingin mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakannya Semoga puasa ini lancar, badan sehat, mudah rezeki, bantuan-bantuan yang belum cair, segera cair, termasuk bantuan yang akan disalurkan oleh Presiden Jokowi. Check it out. Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada setengah juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT dan Program Keluarga Harapan PKH, serta setengah juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun, Bantuan yang diberikan sebesar Rp 100.000, setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300.000. Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.